tinggal putar aja, tinggal putar. Nah, dia mainin gini nih. Hasil. kiriman barang baru dari temen Surabaya Kosar Yono gue lihat di tempat dia ada barang baru apa ini Ayo kita lihat kita buka ya oke okay. nah, remote antik fly Sky snowball N.B. 4. Gue baru dapet, gue penasaran, karena waktu itu ada yang pernah bawa. Gue juga pernah nyoba sih, sebenarnya. Uh, Kalau kemarin, sebenarnya si kojek udah bawa ke eventnya yidm nya di Indonesia Yoko Mokaren di Surabaya. Dia pake, gue udah coba, enak. Tapi waktu itu baru keluar, di Malaysia itu baru keluar. 2019 akhir. Nah ini baru gua keingetan karena ada yang bawa kemari itu kemarin gua coba beli dapat gue nggak mau review fungsi segala macam tapi gua mau review gimana pasang dan instalasinya untuk acid drift karena banyak kan koleksi buat touring ya kita tungguin ya, oke okay. wah cakep Kota Ket, cakep banget, gila cukup mewah sih oke ini terbuka, mewah banget nih, gila tuh, gimana ya oh, ini dia nih dusya uh, sih mewah lebih mewah daripada remote-remote uh, merek dua merek top nya ya kayak yang dipakai di aksi tuh, gue sih mau bahas yang remote yang buat aksi ya, yang buat aksirif sorry, lebih ke aksirif, karena di kita tuh mayoritas kebanyakan Sanwa, Butaba, uh, mana yang lebih bagus? Bagus dulu kalau lu pakai yang paling baru, uh, ya Sanwa pakai M17, M17. kalau yang Butaba itu 7PXR. 7pxr yang baru, bagus, pasti bagus. Nah ini gua mau coba nih, wuh lagi tuh. Gila banget ya Noble TNP4 Gua kayak beli jam tangan mewah atau gak? Dusnya keren banget Ininya ini dem. Ini Cakep sih Oke okay. Gue sekilas aja ya bahwa Ini dia Uh, sebenarnya cocok banget yang dia bisa kanan-kiri ya jadi kalau lu kidal atau left handed itu normal kan kita gini nih ya kan pegangannya begini normalnya tapi kalau lu, lu left handed tuh tinggal putar bagi orang-orang yang kidal, left handed itu uh, gak usah di reposting, gak usah modifikasi strukturnya lagi karena sandua dan futaba itu bisa balik-balik, tapi lu mesti bongkar ada part tambahan kalau di sana tuh kalau nggak salah ada part tambahannya buat left. Kalau kalau Kuta kayaknya tinggal pindah doang. Tapi lu mesti bongkar. Ini lu tanpa bongkar lu bisa langsung main karena beberapa tombolnya juga dia ternyata sama nih. Kayak ini dialnya kan kiri sama nih. Kalau ini kalau nggak salah beda. Sebenarnya gini, lu bisa cari review dalamnya banyak kok youtuber youtuber yang lain yang pada pada review ini dalam. Tapi gua nggak mau review teknis banget. Tapi gua mau. Uh, review ini buat RC Drift spesial buat RC Drift jadi gimana settingannya gimana instalasinya gimana design si ininya nih gimana fungsi-fungsi dalamnya untuk keperluan RC Drift sih cuman yang gua kasih singkat aja bahwa ini oke okay banget nih kelengkapan nih lumayan nih dapat uh, ini guard -nya. jadi bisa dipakai tanpa base nya sih ini dan ini Oh. Oke. Okay. Uh, sorry agak nggak mental Dapat receiver-nya 2. Ini yang gede banget nih. Gue juga uh, ini kalau yang FGR uh, ini yang FDR 4 v 2 ini yang gede kalau nggak salah ada sensor ada ininya. Uh, ini dapat lagi satu yang kecil nih. Kalau nggak salah ini buat mikro ya, buat eh bukan sorry. buat aksi RC, -RC di yang ukurannya 1/28, 1/18 apa. Okay. Ini yang kecil nih. Buat mini RC cuman bedanya dia nggak ada sensor, nggak ada nggak ada nggak ada channel sensor. tapi speednya semua sama. tapi kalau berat pasti lebih enteng ini sih. Nah, gue mau coba pakai yang kecil aja. dan ini ada apa lagi? oke, okay. pair standar ya, ada perubahan pair. ada buat grip. dan ini kabel charger, oke. Okay. powerbanknya mana ya? benda powerbanknya Oh ini dia di dalam ternyata sudah saudara. Oke okay. ini dapat power bank. <laughs> Sebenarnya ini base nya dia bisa buat berdiri. Uh, ini 4300 mAh ini ya power bank sih lu bisa jadi power bank juga dan dia bisa ngecas kemari. Kerennya dia punya dual baterai jadi ini ada internal battery nya gue nggak sebentar ya internal baterainya lumayan gede. Dan ini tambahan 4.300 buat dia recharge ini, jadi kayak ya lu cuman masuk ini doang. Slot. Nah jadi ini keren banget ya. Ini steeringnya oke, kecil, ringkas. Knopnya ada knop. Ini oh ini juga knop nih. Jadi satu dua tiga empat. Ini rail ininya, uh, dialnya ini ada dial juga. Ini bisa buat kita, uh, kayaknya dial si gyro uh, gue bisa rubah dari sini. Ini adalah kanan kiri, beda Nobel 4 Oke, okay. dan gue suka ini. Gue bisa setting posisi. Jadi, kalau posisinya tuh enaknya segimana kalau lu lihat. Uh, beberapa kan agak begini atau ini pesettingnya enak jadi lu bisa begini juga kalau biasanya suka ngepit ini bisa kalau ada yang lebih nyantai ini varian-varian angle tangan tuh buat kenyamanan nyetir tuh enak sih sama satu lagi gue sih agak bingung apakah dia menjual eksensi ini sih uh, yang belum belum ada nih apa uh, option buat jari nih ini bagi gue ini mag, agak terlalu renggang sih tapi bisa diakalin dengan busa dengan apa sih update baru ternyata triggernya bisa di setel rapet triggernya bisa di adjust nggak perlu diganjel-ganjel kalau Kutaba sama sanwa diganti ya ya kan ya, dia ada bautnya di sini ada bautnya lu tinggal kendorin, maju mundurin. Jadi kalau jari lu kecil bisa kecilin, gua jadinya S sih. Ada jarinya M juga bisa. Mantap. Uh, sekarang kita bongkar clip Nanti ya. ini gua pakai Futaba 7PX. Futaba 7PX seri yang pertama pertama kali keluar. 7PX -nya pertama kali keluar. Uh, umurnya udah 7 tahun, eh 2 tahunan lah kurang lebih lah ini gua cabut dulu semua, oke, oke kita ganti main ini, ini enteng banget sih datanya, oke dia bilang colok uh, ke RX 1 tuh, oke ini signal bagi kiri channel satu, channel satu dan si binding. Jadi agak lucu di channel satu ya. Oke dia flashing sekarang. Begitu mulai gue nyalain yang ini. Oke gue nyalain. Uh oh, ini dia, dia ada ini ini oh rupanya sudah termasuk scene protector sudah dipasangin, oke okay, gue nyalain welcome to <laughs> namanya welcome to noble oke okay. sekarang masuk ke, ke Rxz binding with receiver langsung begini binding successful artinya ini udah successful uh, udah masuk sekarang oke okay, sekarang bisa gua matikan dulu jadi dia Signal loss. Signal loss Jadi ini bindingnya gue cabut. Bindingnya gampang banget sih. Jadi uh, channel 1 itu dicolok, uh, dicolokin uh, kabel power yang dari ISC uh, Lalu dia ada binding portnya ini. Binding, dia ada dia ada binding binding portnya nih. Ada uh, binding portnya kalau lu lihat ini ada binding port, dicolokin pakai kabel ini. Ada kabel ini, dicolokin apa itunya nya. Nyalain ECG-nya, uh, nyalain ini langsung binding with receiver. Dia langsung nyari, dapat keren banget. Sangat lebih gampang daripada Futaba dan Sanwa. Karena ini di tengah, kita bikin yang paling gampang aja, di tengah-tengah. Oke, -tengah. channel 1, kalau itu kan receiver, uh, sorry, uh, buat. Harusnya channel 2 akan masuk si SC ya ini audio signal nya di luar Cairo gen gua gue pasukin di channel 3 seperti biasa oke ini saya gue pasang receiver nya kecil banget sih super duper kecil oke sekarang gue nyalain dan langsung connect beh tapi terbalik kayaknya nih, nih, eh bener, langsung kanan kiri. tapi, nah, jairo jalan, uh, belum gua setup nih, jadi gua mau kasih liat setupnya nih ke lu. Uh, setupnya ini kita mulai, uh, gua mau setup, oke nih remnya oke rem sama steering kebetulan sama nah gua mau setting pertama adalah uh, assign si uh, gyro gyro itu sign nya itu kita ada di namanya sorry uh, kita balik uh, ini banyak banget pilihannya sih lu coba cari di channel lain banyak dia ngatur buat yang ini nih pengaturannya. sebentar oke okay. Hmm, Oke, okay, ini sistem Bukan Oh, nih Dia tombol assign Lumayan, loh Oke, okay, tombol assign ini Gue mau taruh Yang dial Di dial Dialnya ini Dia ada TR3, TR4 Jadi Ini agak lumayan nempel TR4 gua taruh, Jadi gue pasang di TR3 Jadi gue cukup Pencet TR3 Tas Langsung tipenya normal Nah, ini Cari ini channel 3 nih Langsung desain ke channel 3 Or, it's already signed to VR1R, uh, are you sure? to send to ETR3? yes oke, okay. nah sekarang kita mau kasih lihat nih uh, perubahannya, nah ini keluar di gua gak ketemu nih ini gua gak tahu nih, berapa game nya nih coba kita lihat di game display oke okay. Ini karena baru kan ya? Kita udah sign ininya di R3 nya udah oke. Okay. Channel 3. Channel 3 itu adalah gyro. Sorry, step nya ini dia ada di sini. Ini bisa tes spot, Aliso. Wow. Dia ngetes semua servo. Gue pencet tadi ada namanya servo test. Semua di jalan, dan dia jalanin mati <gifat> nih bahaya men kalau lu nggak di car stand, loncat mobil deh ini kan 3 -nya ini ini ada angkanya tapi ini nggak terlalu nah ini kelemahannya nih basically kagak ada angkanya nah untuk jairo bukan gak ada angka, mungkin gua belum ketemu eee, untuk angkanya ini dia ada cuman bar begini aja jadi nggak kelihatan ini nih angka berapa kira-kira cuma tahu 50 mas 100 cara remote ya oke okay tampilannya memang agak agak, agak, -agak menyulitkan sih, nggak uh, gak nggak sefamiliar si uh, putaba atau putaba atau sanwa ya uh, putaba mas sanwa itu putaba sama sanwa itu kalau display depannya dia bisa benar-benar lu bisa bisa ngelihat ininya deh, Paul. ini dia nggak bisa sama sekali nih cuma begini doang tampilannya agak tampilannya enggak nggak keren di depan gitu loh. Display begini enggak terlalu fungsi-fungsi amat sih. Like total curve Oke, okay, dead zone-nya bisa dimatiin. Soalnya 10% lumayan agak -agak, agak agak tinggi sih dead zone-nya. Oh, dia ada total speed. Wah, karena juga ada total speed. Bentok protes speednya bisa dimainin plus steering speed steering speednya lagi lagi bisa dimainin juga uh, return speed bisa dimainin jadi ini uh, lumayan lumayan lebih ini ya lebih lebih advance cuman gue ini ini doang uh, si kampret sengaja nih dia di belakang si dia uh, tapi displaynya kurang-kurang oke okay sini dia kocok Jack, Jack. displaynya sih nggak asik Jack tuh begini tampilannya cuma begini, lang. tapi advance-nya lumayan tuh, lo total ini ya lengkap sih lumayan-lumayan lengkap, suaranya di mana? Lu ada Oh Ada oh. suaranya. lu mendengar nih tarik mati dulu. oh dan dia ini uh, future lo, future. Signal lost. Sorry setting down. Ini komputer. Iya. PC, PC ringan ini. Si sesbus. Ah, oh, ini. Eh, sesbus sih enggak tahu sih ini. Receiver-nya kecil banget sih. Ya. Ada sesbus ya? Apa? Hah? Ai bus. Ai bus ya. Beda-beda, beda-beda. Kok eks. Ini bisa diputar Om? bisa. Ya? Bisa ini. Lu bisa left-handed? Oh. Yang kidal-kidal. Iya, iya. Coba. Gokil Ini eh, Putar aja. Putar aja. Wis. berapa ini? Uh, Indo sih 3,6 ya. Ada lumayan sih kalau gua bilang. Karena di luar tuh 200 dolaran cuman oh, oke okay banget. Oh, kalau mau ini Fit and distance. Oh, ini oh, sensornya. Ya. Iya. Oh, oke. Okay. Gua masih masih-masih nyari sih dia punya ininya. Iya, iya. Biasa biasanya bacanya ya. Iya. Yeah. Tapi fungsinya sih agak masih mirip-mirip. Prinsip. power bank-nya. 4000 bank. ini 4000 4500 4500. Ini bisa ngecas handphone? Bisa, lu ngecas handphone bisa. Dia ngecas ini juga bisa kalau ini kalau ini habis, hmm. lu bisa cas lu ngisi kemari dia. Hmm. Dan nggak perlu copot, nggak perlu ini juga. Cakap-cakap coba kita tes. coba feel-nya ya. Iya, responnya sama nggak sama? Ya? nah itu yang mau gue coba abis ini nanti goprek go prek lagi tapi bukan bangging <guluh> <guluh> goprek ups <Oops>. potong <guluh> <guluh> nanti gue coba ini lagi kita bandingin ya <susur> Biasa gini, biasa Oh, iya lu pakai remote biasa sih ya. kalau nah. kalau kelihatannya sih gua lihat mah lu orientasi sih, orientasi steering Laki ada di reverse. Iya. Ini cukup yang antik nih dia punya return speed uh, return speed yang lo boleh lihat ya cukup menarik menarik banget ini ini 100% nih ini 100% ya return speednya gue turunin 50% anjir anjir oke okay, kesimpulannya keren, worth it banget dengan harga 3,4 jutaan ya display-nya oke, okay. oke okay, dalam mati bagus dilihat tapi informasi display utamanya yang kurang kalau gue bilang oh ya satu lagi, uh, kayak gue kurva throttle ternyata bacanya terbalik kalau kurva throttle sama kurva steeringnya di Sandro sama Putaba plus itu dia selalu naik ke atas, bentuknya ke atas, slope-nya naik kalau minus, slope-nya turun bawah. Dia terbalik. Kalau minus, justru ke atas. Plus-nya malah ke bawah. Tadi gue coba plusnya gue ikutin settingan remote gue yang lama. Mobil gue agak aneh. Ternyata salah baca kurvanya. Karena gue lihat kurvanya, baru oh ternyata kurvanya terbalik. Pas gue put taro plus, dia bukannya kurvanya naik ke atas, tapi dia turun bawah slope-nya. Ya jadi makin pelan. Jadi makin pelan. Jadi jadi lambat. Re reaksi steering juga pelan kayak gitu, tapi itu masalah, masalah kebiasaan sih uh, kalau untuk fungsi semua settingan gampang cara ini sih pegangannya juga enak, buat steering yang gua suka, dia throttle sama steering itu pilih sama kayak Futaba ya, kalau Sanwa gua udah lupa karena terakhir dua tahun yang lalu baru pegang Sanwa M12RS, gua ganti 7PX situ ini totalnya enak, tapi posisinya enak. Apa? Oh ya. Ininya mantep banget nih, jadi posisi pegangan tangan enteng, enteng. Cuma kalau dilepas ini, gue nggak suka e, kalau lepas baterai bawah tuh cenderung kayak berat, berat, berat. Atasnya gitu. Ya, ini agak lebih stabil nih pegangnya, gitu sih. Itu aja e, Kalau ditanya pakai pasti gua pake ini kayaknya ini kayaknya gua pake mungkin kayaknya malah kutaba yang siapa main lo kan lo iya oh ya udah yang kutaba kayaknya mungkin gua jual malah yang price oh, kayak bener. yang gua simpen engga ban ini enak tenang dah fal lo tau kan nah, gitu ya. aja hmm. next eh uh, tungguin video berikutnya thank you banget udah nonton revisinya nya uh, revisi pokoknya oh, revisi ya uh, reviewnya ini oke okay. cocok buat residif dan ini affordable, 3,4 juta. Ketimbang and, e, dibandingin MT44 itu harganya agak mirip-mirip sih ya, 3,5. Tapi ini oke, okay. mantap. E, bandingin cepat. Thank you ya udah nonton.